tp Slot hari. Halo guys, gimana kabar kalian semuanya? Back again with me, Jj Slotter di sini. Aduh apa namanya seperti biasa. Jj akan memberikan info slot gacor buat kalian semuanya biar kalian wd profit bahkan sampai max win. Oke. Okay? Nah seperti biasa mainnya di situs baru dong mana lagi? Di Odin 77 Nice oke untuk merah dan kuningnya berkolaborasi Udah kayak apa aja suara Nice Ini suka banget Double blue Hah? Double blue Apa sih? <laughs> nah uh, Apa? Kalau kalian ini merasakan sensasi bermain like ya para dewa Udah di Odin 77 udah Nice Kronnya meleduk Eh dong, tembak leduk. Ya udah merah dulu deh meleduk tembak kali 20-nya. Ya kuning dulu deh. Tembak kali 20-nya. Ya udah love dulu. Tembak kali 20-nya. Ya udah toss dulu. Tembak kali 20-nya. Ya udah hijau dulu bodat. Nice, baru dikasih. Nice, langsung dapat sensasional. Ih, gokil padahal baru main 373. Nice. By the way, mohon maaf banget kalau kalian kayak dengar bisik bisik kayak bunyi motor gitu-gitu soalnya di tempat aku hujan tadi, tuh aku lagi tadi tuh udah mau pulang dari rumah temen aku, tapi hujan gede banget. Jadi, aku masih ngeduh di sini gitu. Apa namanya? Tapi jangan lupa juga buat kalian selalu support JJ dengan cara... Like, share, subscribe, dan Jezz makin semangat bikin videonya, dan jangan lupa juga kalian buat nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info slot gacor terbaru dari JJ Oke, okay? oke. Okay. <laughs> Aduh, nih dingin dingin gini nih, ya. anaknya turu ya, turu. Nice, bintang dan hijolnya berkolaborasi. Turu itu apa ya? Tidur, tidur. Anaknya tuh tidur. Cuman ini, ini lagi di rumah temen, jadi kan gak mungkin ya saya gue tidur di rumah orang. Jadi gitu By the way besok tuh eh hari Senin Oh ini udah long weekend ya saya Saya kan Senin besok libur ya kalau gak salah Wais Eh pokoknya besok tuh tengah merah Lupa Waisak apa-apa ya jadi gitu lupa banget aku Nice love nya meleduk adang is Ih kurang ajar banget tadi Turunnya kurang satu Ih sebel gue lagi cek-cek, tadi win Red Starlight Princess lumayan, jadi aku main Dia Gitu best By the way, uh, apa? apa namanya? Duh Ella lupa banget, gue mau ngomong apa? Udah, ntar kalau gue inget baru gue uh, omongin lagi ya Aduh, aduh, aduh uh, Tangan gue sakit guys Nice, gokil Langsung dikasih free spin sama Inches Ah, love it. Love you Inches, Inches Pumbang Ya doangnya tangan gue sakit, soalnya gue semalam Tubruk, kayak. betubruk, betumbuk, anjir Kayak motor gue nabrak mobil Kira-kira tuh mobil Apa namanya Eh, Ngerem dadak Jadi gue kayak der. Nice, kita kumpulin dulu ya kali-kaliannya Jebret, terus habis itu gue mental. Ini kayak yap sakit banget lagi. Nice tembak tem eh, tembak. Kali kali ini kita kumpulin lagi ya guys ya. Biar apa biar banyak. <gih> gitu bet uh, motor gue yang depannya lumayan anjir. Nice tembak ke 8 Oke okay, kita kumpulin lagi ya. Apa depan motor gue tuh lumayan ancur parah. Tapi eh uh, Alhamdulillahnya puji Tuhannya gue nggak kenapa-napa gitu kayak yang luka tuh cuma tahan gue doang sekecil biji jagung. sumpah. kayaknya. Berarti gue mesti disayang Tuhan nih, Hey, nice. Diotos bintang bintangnya berkolaborasi. Nice tembak kali 11, Goki langsung dikasih super, ya, guys ya semuanya 162.000 dari Princess. set. Ludwig kita banget, princess. By the way, kenapa gue bisa main game temen minggu? Soalnya biasa lah. Ini kan weekend, jadi yang kayak nggak ada orang bermain. kita main aja sih, nonton Nice tembak kali lima belas. Oke, kita kumpul dulu ya, teman-teman sekalian. Beli dulu, beli dulu. dong? Iya, duduk. Ih, angkanya bagus ya? Dua ratus dua puluh dua. Bet aku by the way tiga ribu, oke, okay. gitu kuningnya nice, toska nice, Gokil, heal gak heal, iya tadi kurang lagi, ah kronik kurang lagi banyak kurang empat, <laughs> kuning nice, bagus bagus bagus, aduh. Enak banget lagi nih hawanya kayak makan indomie, kuah, pakai telur, buduh, mantap Entah lagi nih, gue abis, abis main nih, gue kayaknya langsung bikin indomie. Gak pakai basa basi udah langsung nih Nice, I, uh, kuning dan birunya berkolaborasi meleduk. Ayo dong, nice, toskanya meleduk. Ayo dong, kuning, oh, kurang deng, kurang mat-mat. Haduh, haduh, haduh, toskanya, ya kurang, kurang satu apa dua tuh tadi biru, nice, ayo dong bulannya, ya agak anjir, gila eh, eh dong, ayo ayo berikan aku free spin gitu, boleh lah ya, eh dong, toskannya, nice, ayo ayo ayo, yuk bisa yuk, yuk yuk yuk, ini cuma turunnya dua, satu dua satu, apa nih, nice, kuningnya meleduk dua lagi dong, turun dua lagi, dua lagi, dua lagi tuh gue sakit tangan gue masih rada sakit soalnya kan mungkin badan gue nih apa jatuhnya kayak kaget gitu kan saya sempet terada agak ngejogrok lempar gitu ya saya jadi badan gue sakit tebel, tebel, sakit ayo dong nice, hija uh, biasanya aku bye spin karena untuk memancing pundi-pundi lainnya. Nice, kita penting dulu ya kali-kaliannya. Duh, kronenya kurang lagi. Ayo dong. Nice, bulan sabitnya meleduk Ayo, kuning. Nice. Ayo, ayo. Biru, nice. Ayo. Ayo, ayo, ayo, hijaunya. Oke. Okay. Ayo, ayo. Nice, tembak kali. empat tembak kali 8. Buset langsung sensasional 400 dapat tuh 12.000 gacor sih gacor gacor habis aduh suka nih gue denger kayak bunyi kring kring kring kring gitu kayak Eh aduh <laughs> nanti kasih aku free spin lagi ya incus ya by the way kalian jangan lupa mainnya di mana? Odin 77 kalau itu udah BO ter the best, termantuliti, tergacor, ter ter ter ter ter, ter populern, ter uh, pokoknya keren dah. Aduh. Jangan lupa juga buat selalu support JJ dengan cara like, share, subscribe biar JJ makin semangat bikin videonya. Dan jangan lupa subscribe. Eh, jangan lupa subscribe. Jangan lupa kalian nyalain notifikasinya dan enggak Nice, kita kumpulin dulu ya, teman-teman. Udah ini gue langsung WD aja ya guys ya Karena profitnya juga udah lumayan banget Oke okay. uh, Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa buat like, share, subscribe Biar aku makin semangat bikin videonya Dan jangan lupa juga kalian untuk nyalain lonceng notifikasinya Biar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari JJ Dan mainnya dimana Ordin 77 Oke okay. Jangan lupa ya okay. JJ Slotter. Pamit, see you in the next video. Bye-bye.